benar salah satu error yang sering terjadi pada sistem operasi Windows yaitu adalah error side by side ya perlu kalian ketahui bahwa error ini biasanya terjadi karena kesalahan dari paket sistem ya atau Microsoft Windows package ya kesalahan ini dapat menyebabkan pengguna tidak bisa menggunakan aplikasi desktop mereka lagi ya misalnya seperti Draw atau AutoCAD dan lain sebagainya Oke sebelumnya welcome back to my channel Dalam video kali ini kami akan membahas tentang cara mengatasi Error Side by Side pada program Windows Sebelum kita mulai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 CMD pada pencarian Windows ya kemudian klik kanan pada hasil pencariannya kemudian jalankan sebagai administrator ya oke jika kalian diminta untuk konfirmasi lanjutkan saja dengan ya oke maka kita sudah berhasil masuk ke dalam command prompt sebagai administrator ya Oke, langkah pertama yang kita lakukan untuk mengatasinya yaitu dengan melacak error yang terjadi. Ya, kita ketikkan saja xx trace spasi trace strip log file spasi sx trace titik ETL. Ya, kita tekan enter. Setelah itu, kita tunggu beberapa saat sebelum menekan enter kembali. Ya, oke masih pada jendela command prompt sini, kemudian kita lanjutkan dengan mengetikkan sxs trace ya. kemudian spasi pause spasi strip log file titik 2 xxs trace titik ya. kemudian kita outputkan filenya dengan strip out file titik 2 xxs trace titik txt ya oke jika keterangannya sudah seperti ini parsing finish ya maka kita sudah berhasil mengoutputkan file log ya tekan Windows plus R pada keyboard anda untuk membuka jendela Windows runnya ini kita gunakan untuk secara langsung dapat menuju ke folder tempat file Lock sebelumnya berada ya, ketikan saja seperti itu. Kemudian kita akan langsung diarahkan menuju folder Windows, Windows, System 32 ya. oke Kita urutkan berdasarkan yang terbaru di sini untuk dapat melihat file yang baru ditambahkannya yaitu xxs .txt ya. Kita buka saja filenya untuk dapat Melihat pesan error yang terjadi, karena pesan error yang terjadi dapat menjadi beragam, maka di sini kami akan langsung menunjukkan cara untuk mengatasinya, yaitu dengan membuka control panel. Ya, kita buka, oke, kemudian pilih bagian programs dan uninstall a program. Nah, tujuan kita membuka ini yaitu untuk menguninstall ya atau menghapus instalan Microsoft Visual C++ Redistributable pada sistem operasi Windows kita ya kita uninstall saja semua ini ya kita uninstall semuanya tenang saja jangan khawatir karena di sini tujuan kita yaitu untuk memperbarui semua paketnya ya di sini. Kami sudah menyiapkan file yang dapat kalian download untuk memperbarui Microsoft Visual C++ tersebut. Ya, nah, di sini ya. saya bukakan foldernya, kalian install saja semua yang ada di sini. Di sini ya, install juga untuk Microsoft XNA Framework dan net framework yang terbaru, ya. Ini adalah contohnya. Kalian pilih dan sesuaikan saja dengan tipe, PC, atau desktop kalian. Ya. jika kalian menggunakan yang versi 32-bit, maka install yang versi 32-bit. Begitu juga sebaliknya, untuk versi 64-bit. Selain itu, perlu kalian ketahui bahwa kesalahan yang menyebabkan terjadinya error side by side ya ketika kita menjalankan program aplikasi desktop ya. Itu terjadi karena paket sistem atau Microsoft package versi 2005 yang tidak terinstall ya. Jadi, jangan khawatir karena di sini kami sudah Menyediakan untuk berbagai macam versinya, ya. Kalian tinggal download saja. Nah, khusus bagi kalian yang masih tidak bisa menggunakan cara sebelumnya, maka di sini kami akan memberitahukan sedikit cara lainnya, yaitu dengan membuka kembali CMD atau Command Prompt sebagai administrator. Ya, kita buka. Oke, ini adalah jendela CMD. Sebagai administrator, ya, di sini ketikan dengan SFC spasi slash scan now, ya, untuk mengecek ulang file system yang terdapat pada sistem operasi Windows kita. Adapun beberapa cara lain yang dapat kalian gunakan, yaitu dengan mencoba sistem restore, ya, jika... Kalian sudah membuat restore point sebelumnya, maka gunakan restore pointnya dengan recovery dan lain sebagainya. Untuk kemungkinan yang terburuk yang mungkin terjadi pada komputer Anda, yaitu kalian harus uninstall ulang sistem operasi Windows kalian. Ya. Pada bagian settings, pilih advanced startup kemudian pilih restore now ya untuk mengatur ulang kembali. Oke, seperti itulah kira-kira caranya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih.